Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Rebel siapa? oke Nanti sih Santai ya Mau gue pinara? Iya Saya cuma darah dong Kita kalau Dia Ya oke Alhamdulillah saya ini Pusahaan laptop Alhamdulillah pokoknya Berkah, kenapa pernah, Pak, olah cara apa? Oke, sama tenang duta yo yo Ya, bos kan masjid, ceritanya Pak, mau perluasan. Ya, untuk dana, saya ngurah. Wah, iya ya? Gini, gitu loh, sampai anu. Senggak Oh ya, takut selesai. Oke kau nempak malu nubeh, tapi aku pak lewatnya transfer. Bisa kok. Bisa, bisa. Oh yang hmm. murah katanya. Hmm. Iya. Oke langsung otaknya. Oh iya. Masuk kau. Masuk e. Nah, ke zaman selesai oke mau malu <tip> <tip> <tip> <tip> <tip> <tip> Ah, Iya, yo oke okay, arti depane. Iya Pak lepor sih. Tuh tembel Jadi ceritanya, oke okay, kak Rasulillah pengen ke. Doa sang namu aratole rasulillah solat doa sang namu malayasin nabi billah wassalamin ismi billah panggilani rasulillah cah yamene wis do gitaran iki ora do kerja sih yuk jago kaki sakar ptw simi lah yuk mbak maksudnya kan orang itu kerja sih orang gede-gede kan harusnya mikir kerja Yo sih ora, pak orang telok PT, yang penting orang lo buat kawai yuk asim mbak tapi kan os, os, ini. Os. orang ini orang harusnya dipikirin lanjut ke pekerjaan kerjaan sekarang mikir apa Mi? Iya, Mbak. Aku ki melas iki kerja kaya bener Mik. Rasalah, aku ras nang Mbak? Aku kira yakin, kok kerja terus males Yo, tapi kan seorang ini Mbak iso gue manfaat gobeja kuwi yo karoan gua keluar gani barang mba susah aku ras tuju pokoknya betek